Jemaah rahimakumullah apakah Ramadan kita tahun ini akan seperti tahun lalu? Apakah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan sama sekali tidak ada? Seakan-akan tidak ada musim kebaikan yang akan Para ulama, kalah berbincang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan yang pertama. Jamkan dan ingat Yang pertama adalah Menumbuhkan perasaan di diri kita Akan pentingnya bulan Ramadan. Kalau Antum tahu sesuatu yang penting Antum akan siap-siap